Karena dari depan itu, mm -hmm. ya, kan? sudah perumahan yang memang beda daripada yang lain. <tuk> ya. ya, kan? Gue mau lihat aja, nih lihat aja. <tuk> Baik, sahabat Nuansa, saat ini kita berdua sudah berada di lokasi perluasan Nuansa Alam Puncak II masih di Kecamatan Sukamur dengan view Gunung Hanjaung dan Gunung Simu bareng Bang Ajis Masya Allah Bang Ajis, ya. ini lokasi yang tadi kita sempat bahas Bang Ajis ini ya. kita akan bikin apa namanya? desa wisata desa wisata tapi uh, manusia tetap melestarikan, melestarikan, ya, ya. ya ini tidak akan pernah berubah ya nanti ada itu, apa sawah tetap seperti sawah tetap akan seperti ini ada kuliner juga ada kuliner juga terus jadi nanti kalau orang datang kemari, yep. kemari ya kan mereka ingin merasakan oh mau naik kebo ya yep, betul ada kebo hmm, terus anak-anak TK SD SMP yang mau nandur nah itu dia kemari ada bisa wisata yeah. edukasinya jadi bukan wisatanya itu bukan hanya makan nikmatin pemandangan mm -hmm. Tapi mereka ya, mereka bisa ber edukasi, edukasi. Jadi, Jadi kita itu. akan memperkenalkan anak-anak milenial itu kita ke petani. ya dan betul banget bang Ajis. Nah, kalau sekarang kan buru nih kan. Hmm -hmm. Mall, yang, yeah, ya antar. Mall, game, game. Tapi ini ada, ada sesuatu yang memang mereka bisa merasakan Kok seperti ini loh. Karena biasanya ini orang makan. Cara hmm. dia bisa, cara dia bisa. Kalau mereka, dihabisin. Dihabisin. mereka Biar ya. tahu, ya kan bagaimana? Utamanya, perjuangan jadi disini, <tuk> di, Malamnya, ya, gitu. dan, nanti akan lebih bagus lagi ya betul jadi menurut bang Aziz ini lokasi ini uh, wisata yang menyajikan ya? Ya. ya itu dia bang Haji karena nanti di sini tidak banyak ada kuliner kemudian sawah komunikasi ya. ini juga tetap melestarikan wisata dan budaya terus <laughs> ada <Ini juga. tuk> betul banget <tuk> bang. itu dia mau bikin dan nah, jadi kembali itu bang nanti dengan kuliner oh, dengan ala ala budaya sunda ya, pakaiannya juga seperti pakaian, itu ya, juga. Nah, nah, Pokoknya beda kan? nah, nanti di sini akan menjadi kalau zaman Nah nanti dia bang Ajis, jadi kita pengalamannya dapat. Jadi di sini semua itu pakainya serba kampung. Nah betul banget, betul pakai pancing. Kalo belum terus nyampe. Capi, nah, <tuk> juga anak-anaknya bahannya enaknya udah kayak zaman dulu nanti. Kalau <tuk> menurut bang Ajis <tuk> yang mau mau mau, mau bang Ajis sampein apa di oh, ya. kita akan lihat dia Lain, nanti kita akan lihat bagaimana nuansa desa yang sesungguhnya Ya Kali. betul banget. mudi bawa yes, betul banget. Orang laki. bawa padi, terus bawa sayur sayuran desanya itu kelihatan. Dapat banget. Karena dari depan itu, mm -hmm. mereka, sudah perubahan yang memang beda daripada yang yeah. lain ya kan <sukur> <sukur> jadi tunggu ya perluasan desa wisata Nuansalam Puncak 2 nanti Bang Ajis bakal sering-sering sini. -sering ya Bang Ajis ya masalah sih punya amin <sukur> <sukur> oke terima kasih dari perluasan Nuansalam Puncak 2 saya bareng Bang Ajis dengan view Gunung Hanjawo, Gunung Simut di Kecamatan Sekamakmur, Bogor Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.